Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tingli Susti Manapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin Di channel youtube Hilya TV Yang akan memberikan informasi Informasi terhangat terupdate Mengenai Ayu Tingting -Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Adapun informasi yang akan mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat kebahagiaan dari para saudara Ayu Ting Ting yang di bulan Ramadhan ini, tepatnya di hari Raya Idul Fitri ini mendapatkan saweran saweran dari Ayu Ting Ting dan juga keluarga tentunya. Dilansir langsung dari akun Instagram Nur Rostami. di saat emaknya lagi gak on fire tapi anak-anaknya luar biasa cukup kasih semangat lewat suara semangat anak-anak ibu terima kasih orang baik bahagia banget iya begitulah tulisan Nurul Rai yang bahagia melihat adakinya si keriting ikut saweran bersama dengan ponakan-ponakan yang lain dan ternyata yang menyawer adalah Ayu dan juga Syifa Serta ibu dan juga ayah Rojak Bahagia banget ya anak-anak mendapatkan showeran dari Ayu Ting Ting nih Walaupun tak seberapa Namun kebahagiaan yang pastinya akan hinggap di hati mereka Karena mendapatkan THR yang begitu sangat luar biasa Kebahagiaan yang sangat dirindukan oleh anak-anak ialah THR Kejangan hari raya pastinya untuk keperluan sehari-hari terutama untuk kejajan dan begitulah cara Ayu dan juga keluarga memberikan kebahagiaan untuk ke para bocil Agar selalu semangat puasa dan juga melaksanakan tadarus dan lainnya Bukti kebahagiaan dan juga kesempurnaan hidup yaitu berbagi dengan sesama, terutama dengan keluarga dan juga para tetangga di sana. Inilah kebahagiaan yang sangat hakiki yang dirasakan oleh para bocil karena mendapatkan saweran yang begitu banyak. Terima kasih untuk Ayu Tingting dan juga keluarga yang selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. selanjutnya di sini juga ada keberiahan Ayu Tingting di mana di sini Ayu bersama dengan para warga Depok unjuk gigi memberikan kebahagiaan dengan cara debuk tabu gedang dan juga keliling takbiran bersama inilah ayu dan juga penampilannya yang menjadi saratan warga karena bisa memukul gendang takbiran. Allah huakbar, Allah ilham. Selamat untuk sahabat muslim dan non muslimah karena pada tahun ini kita kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama Inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting biasa kumpul bersama dengan keluarga Bahkan dengan orang-orang yang ia kasihi terutama para tetangga Yang memang sangat antusias melihat Ayu Ting Ting memukul gendang tak gembira Eperklikus selanjutnya juga di sini ada outfit Ayu Tinting dan juga tas-tas mewah Ayu Tinting yang ia gunakan saat hari raya Idul Fitri. Inilah tas-tas Louis yang ia gunakan, yang harganya mencapai jutaan. Bahkan ia juga memakai tas Hermes yang harganya mencapai ratusan jutaan rupiah. Tak nah, kaleng-kaleng inilah busana dan juga pernak-pernik yang Ayu gunakan saat berhari raya. Sahabat bisa melihat sendiri tas dan juga pernak-pernik yang Ayu ting-ting gunakan, bukan sembarangan tas. Karena gantungan kuncinya mencapai 7.620.000 rupiah. Dan informasi selanjutnya nih pemirsa ada yang spesial dan sangat luar biasa yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua korla-korla yang ada di Indonesia. Bunda Kotla akan hadir di lapor, Pak. Berarti kita sebuah Wah, Bunda sudah sampai saja nih di lapor, Pak. Seperti apa nih keseruannya bertemu dengan Komandan Andre dan juga Wendy? Canggur cerita para personil lapor, Pak lainnya. Saksikan hanya di lapor, Pak. Ada ke Bunda Kortla pastinya nonton ya. Informasi selanjutnya dari Wilson Jawali di mana sini ada wajah Ayu Ting Ting yang terpampang jelas bersahabat dengan Boy William. Di sini ada beberapa foto yang sangat luar biasa yang memperlihatkan kedekatan Ayu dan juga Boy William yang memakai kalung samaan dan juga kape lari pemirsa. Sepasang kalung Mickey dan Minnie terpasang jelas di leher Ayu dan juga Boy William Terasa sangat serasi dan juga memukau Bagi sahabat semua yang ingin ikut tadi bersama dengan Boy dan juga Ayu Memakai kalung kavelan boleh ya langsung saja pesan Dan pastinya akan mendapatkan kebahagiaan seperti Ayu dan juga Boy William tentunya Oke okay, sahabat semua inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus Ayu Ting Ting dan juga dukung terus channel Mimin agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasinya untuk sahabat semua di rumah. Oke okay, sahabat Mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan sama anak-anak bunda Nusantara, ya. Bunda di tuduh, bunda tuduh ya. Aku di ya, anak-anak bunda. Bunda di fitnah